Challenge. makan si goreng yang pedas, yang pedas. ini ada aku ini dia yang ini pedas ya guys pedas, pedas banget pedas banget banget oke okay, oh. sekarang kita mulai eh so, so, so. tapi satu satu satu lomba, lomba. Nah, lomba satu iya ya dua tiga mulai enak enak sudah sudah minum enggak terlalu juga ah nah, udah sudah ada adik aku yang kecil hmm, empat tahun aku mau dimasuk. masuk ke loku enggak Jelas, pasti surat pedas.